cicik-cicik balik lagi bersama Otong Spinaring ini kita akan review game Gate of Olympus ya Slur kita bawa modal 127.000 kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini ya Bosku. Yuk ya, langsung gas kenal aja. Hmm, kan kita main di betul apa ya Slur ya? 2.400 gas 1.200 dulu. Ah 2.400 gas double ceng aktif kita langsung gas kendhi 10. Turbo dulu ya seluruh ya. saya coba. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 80.000 Bosku sih itu slot gacor atau solid santai cuciaga dunia akhirat tinggi ini memberi berbagai macam pasti perlu luas Bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis live ku jam per menit per detik naik terus ya red itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan aja ke RTP 80.000 untuk link gacornya saya sematkan di bio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 rtp Slot Gacor hari ini rtp Slot hari ini rtp Slot Gacor oleh sore ini ya seluruh ya karena cuma di sana kita selalu berbagi bola slot gacor hari ini khususnya bola slot gacor besar ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yuk langsung gas ke ke GBA biar kalian tahu bola slot gacor hari ini khususnya bola slot gacor besar ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya surya maka dari itu yudhi bantu ramaikan rupiah biar kalian selalu update pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh pusara ini pastinya baik to the game ya seluruhnya saldo masih awet di angka 72.000 kita belum ada tanda-tanda free spin, free spin mantap untuk betir-betir hebat ini belum ada tanda-tandanya nih slow, slow. Hmm, tadi kita main di RTP 82 sih Nah, harusnya sih ya wdwdwd sih harusnya cuma kita lihat dan saksikan bersama ya keluarga. ya Apakah kita dikasih wdwd mantap hari ini yuk so oh, pasti kita kagaskan saja tonton sampai akhir ya sore ya. biar kalian tidak ketinggalan pola-pola jitu -pola dari oto toh spin pastinya Harus. kasih dong yang manis-manisnya mantap-mantap yang gurih, -gurih us Apakah akan ada epic comeback terbaik ketika saldo sudah mulai limit. Petir mantap mendarat dengan semburnya kita lihat dan saksikan bersama ya. Seperti ya saldo 14.000 turun terus. Oh, aduh anjir enggak pecah 12.000. 9.000 bosku. 6.000 nih. Dua kali spin lagi nih kalau nggak dapat free spin atau petir kita bisa auto room bosku. Kita lihat. Dur, udahlah oh, lumayan ungu jadi dong. Tunggu, uh, jadi mantap cincin jadi yo. Atas cincin kasih petir boleh lumayan kali 20 di sana. Yuk, biru boleh, merah boleh, kuning dulu. Ternyata, yuk, merah turun dong. Merah biru turun, mantap mantap jiwa petir lagi boleh. Us tidak mau lumayan 20.000 kali dua enam lima ratusan tuh. Auto JP, JP mantap, ini dua scoop. Lumayan lumayan mantap. Donatnya 500 ribu ya, lu Ya, bisa pecah-pecah mantap yang lumayan lumayan. Gue, Uh, mm, cek kita di 30 turbo dulu baru habis itu kita naik ke 4800 yang seluruh ya kita coba-coba jauh -coba -coba dulu cucul co cocok -co -co, main jadi event 2400 ya selesai so -so bisa -so -so lagi mencari Robert world manis ya Oh ya buat teman-teman semua yo dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi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 nah dari itu yuk dibantu like komen subscribe-nya share share teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola sosial hari ini khususnya pola sosial cora Olympus hari ini pastinya ya, bosku karena kita cuma bisa main Olympus ya jadi kita cuma bisa tadi kenal dan dan buat teman-teman semua -teman, ya seluruh jangan lupa jika ingin bermain dulu langsung gas kena RT rtp ribu untuk link gacornya saya sematkan di pin komen yang seluruh tiap 8000 kalian bisa cek rtp game gratis real life 24 jam permen berpetik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya lu langsung gaskan aja Rp 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komentar grup wa di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lingkus hari ini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 Hmm, belum ada tanda-tanda frispen frispen kali sekali 25 konek paling betah sekali doang itu sudah kelihatan busnya jahat loh kalau petir-petir gede itu pasti pecahnya sekali lagi anjir entahlah Kenapa bus uh, sekarang seperti itu maksud cuma hayalan kita ruang untuk sudah susah buat mencari maafin saya pun merasakannya coyok cincin turun <gifat> huruf oh, mantap cincinnya jadi enak nih cincinnya jadi enak nih anjing enggak dikasih bosku cuma kurang satu doang itu cincin tak dikasih juga <tuh> ayo masang ada free spin yang anjing gila kita, kita buih dikabui tidak nanti aja lah ya kita baru -bar dulu di bed 4.800 ya hmm, kita coba 20 kali dulu di quick hai dong sudah aduh belum dikasih dong ayo dong kasih-kasih dong hulus yuk peti dong hulus atas cuma sebiji kacang cuma sabu skater bukan itu pilihan kita kita mencari empat skater 5 skater 6 skater yang sudah jarang mau terjadi adalah enam skater cukup nah enggak tahu kenapa susah Pak sekarang cari 6 skater lima enggak ada isi hmm. nah susah bukan, Aduh Ayo, antar tanda, kau. Aduh, belum ada tanda tanda jipi memang. Termasuk saldo masih di angka empat ratus aman sih kita coba di sepuluh turbo. Iron petahnya empat ratus delapan puluh kubu di empat ratus delapan puluh ini sok gitu. Ayuh. aduh, dapat cerutu, tuh tuh tuh, tuh, tuh nggak dikasih, hmm, kita geser, kita ada bulceng, kita turun bed, kita langsung di gaskan bu ya jadi 400 ya sudah. Syukur syukur kita meledak lah ya meledak meledak mantap lah, ya kita lihat dan saksikan bersama. Nah yus. biru dulu mantap ya merah boleh, eh, kuning tuh harusnya sih uh, uh dulu ternyata yuk ya, kuning boleh. Oh kuning atas kuning petir nih harusnya aku tidak dikasih lah. petirnya us lumayan layak kali tiga pertama ya, selur, ya. lumayan lumayan lumayan yuk konekin terus mantap di ungu boleh biru boleh sih ungu dulu, dulu ternyata yuk biru nusul boleh biru nusul boleh tidak mau ikut begitunya main kali lemah ya seluruh masih sisa banyak pin hidung us kaki pertama terbaiknya us tutup-tutup ungu boleh oh, ujur-ujur jauh si kuning kuningnya aja jauh, jauh. Uh, lumayan gelas turun di kuning dong kuning poasi kuning judul uh, atas sih atas, atas kuning kasih petir tuh tidak mau anjing merah turunnya cincin tuh cincin kurang turun sedikit itu tapi lumayan ya tambel udah 9 masih sisa sesuai krisin lagi hidung-hidung uh, uh, tutup mantapnya bungudung lumayan nih hijau dong hijau dong kuning hijau aduh lumayan nih atas gendang kasih petir lumayan kali dua masih konek tuh atas belas lumayan kali lima ya surya tahan udah enam kali lumayan 200 ratusan <laughs> modal bu sudah balik ya seluruhnya udah lebih dari modal bu ini ngelari profit profit mana sih biru boleh merah bolehnya biru dulu aduh tidak mau cincin aduh tidak mau yuk biru mantap yuk kuning boleh malu udah sembelah sih Saya tiga kali lagi njojojojo yuk akhir dong yuk ungu udah cincin aduh cincin ganggu udah mah kota jadi bos yuk biru dulu bong Aduh, yuk ungu turun dong, ungu turun dong. Anjir, lumayan dua kali, dua empat puluh meledak-meledak mantap nol kita bisa- nol nol kayaknya satu jutaan nol lumayan sih 1,1 nih harusnya nol nol nol nol boleh nol boleh nol lumayan nol nol lumayan, lumayan kita bisa wedi auto wedi mantap nih, seluruh langsung jaspen kan saja ya, seluruhnya mau ada kesempatan wedi ya. kita langsung jaspen wedikan saja, lumayan 1,2 juta. aduh kapan lagi kita dapat 1,2 juta dengan modal 100 ribu saja, seluruh cuma dia 5 ribu jadi jangan ragu jangan bingung, langsung jaspen aja terus 5 ribu untuk lingkari aja seluruhnya membuka semangat WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD kan saja terima kasih yang sudah menonton sampai hari. jangan lupa dibantu like komen subscribe nya ya yes, seluruh saya Tompin pamit untuk diri bye bye seluruh salam cekbok